oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan mengupgrade sebuah laptop HP HP 1000 ke SSD bawaannya HDD kita bakalan upgrade ke SSD nah sedikit review. kali ini kita menggunakan uh, digital digital alien wars ya untuk SSD nya mereknya BD Nance DA driver itu 128GB ini rekom harganya murah rekom pas di kantong lah digital alliance untuk SSD nya digital alliance 128GB kita bakalan ganti langkah pertama kita tutup laptopnya setelah itu kita copot baterainya kita buka boardnya dari sini ya kita buka ini ada RAM satu slot Langsung buka habisnya Nah ini dia harddisk pertamanya Langsung aja dibuka Sangat mudah Kita bongkar Harddisk bawaannya 500GB Kita bakalan ganti ke SSD biar lebih kencang Oke okay. kita Langsung ganti aja Kita buka Kita ambil karetnya okay. Mudah Setelah diganti langsung kita install ya selesai tinggal dipasang habisnya oke okay. dipasang habisnya dari depan ya masangnya pasang dari depan oke okay, Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tinggal penginstalan